Di video kali ini, gue akan mereview Swiss brand. Tepatnya sih jam tangan Swiss, ya. Nah, sekarang gue mau mereview brand jam tangan dari Swiss. Langsung aja yang mau gue bahas. Nah, dari bentuknya, kalian udah tahu kan? Ini jam apa? Gue kasih tahu dulu. Mido itu telah menjadi mitra Red Bull Cliff Diving World Series sejak 2019 ya Red Bull Cliff Diving gigi lompatnya dari tebing men ya. Nah di September 2021 beberapa penyelam terbaik dari seluruh dunia itu melompat ya, ke Laut Adriatic di acara Red Bull Cliff Diving World Series yang didirikan di Polik Nano Amare Puglia Italian ya mido itu juga ikut serta meluncurkan produk baru ini nah yang gua bahas ini adalah mido M026 608 11041 Ocean Star Diver 600 keren kan keren lah kalau gue bilang keren keren nah sekarang gue bahas langsung ke spesifikasinya ya eh anyway ini buildnya mantep banget loh stainless steelnya beratnya juga pas bobotnya oke okay, tapi masih ergonomis lo gak bakal ngerasa capek pakai ini itu ceritanya nah langsung ya gue bahas movementnya mido ini ocean star 600 ini dia pakai movement automatic Kaliber yang digunakan adalah kaliber 80, artinya power reserve-nya kalau terisi penuh itu bisa bertahan hidup sampai 80 jam. Tapi nggak cuman itu, loh. Tapi dia dilengkapi dengan COSC Certified Chronometer, ya. Dan dia Certified Chronometer SI. Nah, untuk nya sendiri itu base-nya from ETA C07. Dot 821. Nah, yang tadi gua bilang, case-nya sama full body-nya, strap-nya semuanya full stainless steel. Untuk di strap-nya sini, ini finishingnya double, ya, dual. Maksudnya, yang sebelah kiri kanannya ini uh, finishing-nya brush, tapi yang untuk yang tengahnya ini polished, ya, akan mengkilap. Mungkin biar kelihatan mewah sedikit, ya nah untuk case backnya ini screw caseback dengan lambang ocean star ya bintang laut diameternya ini 43,5 mm nah ini yang bikin gua kurang suka karena kurang kompak sedikit ya mungkin karena tangan gua kecil kali ya jadinya 43,5 mm udah hampir 44 kayaknya kegedean banget buat gua sih nah untuk ketebalannya itu ada di 14,6 Lumayan tebel dan gede. Nah, untuk look width-nya, nah ini yang gue suka. Kalau mau ganti ganti strap, gampang. Itu ada di 22 mm water resistance-nya, 600 meter. Risk check, oke, bakal go. Kasih on risk-nya kayak gimana? Di tangan gue yang mini, 14,4 lingkar Nah, uh, gede gede tebel tapi yang tadi gua bilang ergonomis men tetap nyaman aja nih nempel banget di pergelangan walaupun belum gue ikat ya walaupun belum gue ikat nah untuk rantainya ini kelasnya dia pakai fold over with double push button klik ya cuman double push doang dia nggak ada safety locknya tapi extend di sini ada extensionnya di bagian kiri, sisi kiri dari jam tangan ini ada fitur helium valve nya ya, helium escape valve nya juga hmm, keren juga nih jam yang gua suka adalah disini bezel nya agak galak dikit ya, untuk muter bezel ini kalian nggak bisa asal muter ya, kayak jam lain ya, karena ini 600 meter ya mungkin pengaruh nggak pengaruh juga kan, mungkin karena untuk Secure dan ini benar-benar tool swatch, jadi si Mido uh, memastikan bahwa bezel ini nggak akan accidentally berputar. Jadi, untuk memutar bezel ini, kalian harus tekan dulu ya, dipush dulu, baru bisa diputar, dan ini crispy banget deh sih. Jadi, harus diputar ya. Kalau misalkan nggak ya, kalian bakal susah ini, kayak ngelok aja. Jadi, ditekan dulu nah setelah ditekan baru diputar tekan putar tekan putar nah, suaranya kurang lebih kayak gitu oh dan pas banget klipnya tapi uh, ada aksen mewahnya karena insert bezelnya ini udah terbuat dari ceramic kacanya juga udah sapphire tentunya yang bikin gue suka lagi juga karena modelnya simple, three hands analog dengan fitur date kacanya juga ada sapphire dengan anti-reflective coating nah untuk di harga sendiri kalau kalian mau berburu si Ocean Star 600 ini harganya ada di kurang lebih sekitar 24-25 JT so buat kalian penggemar midu, penggemar uh, jam tangan diver atau penggemar Ocean Star anyway ini warnanya dialnya ini blue blue dial tapi gradientnya black ya. dan untuk insert keramik bezelnya ini warnanya lebih ke blue or navy so gimana? udah mau berburu? langsung aja ya ke jamtangan.com langsung kalau misalkan kodenya in SKU nya kalian gak sempet menghafal atau susah banget buat diinget mungkin langsung diketik aja M026 enter di kotak searchnya atau mungkin tulis aja Ocean Star ya pasti muncul semua dengan model itu so gimana udah mulai keracun ya beberapa dari kalian pasti udah ada yang keracun ini keren banget jadi yang udah keracun boleh langsung browsing-browsing atau searching-searching dulu dipandang-pandang dulu review-review dari semua belahan dunia dilihat dulu yang udah nampilin foto-foto beauty shot Monggo dilihat-lihat dulu di Google Google dulu hahaha <laughs> ntar kalau udah langsung masukin keranjang ya gak sih Oke sebelum gua tutup jangan lupa subscribe jangan lupa komen komen apa aja kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komen Terus, um, jangan lupa nyalain loncengnya juga. Siapa tahu ya, seperti biasa, lagu bakal kasih surprise buat kalian, dan itu khusus buat subscriber aja. Oke, okay? oke okay, guys, that's all for now. See you on the next video. Happy hunting and happy shopping, and see you soon. Bye.